libur dua minggu diem doang di rumah kayak ayam sayur lah lu maunya apa kon ya jalan-jalan kek nggak di dalam rumah mulu tiang listrik aja di luar boc anjir langsung rencanain sekarang ya udah gas lah kemana ke puncak yuk ah bosen di berenang berenang wah enggak-enggak deh gua nggak bisa berenang ih <tuh> sama Walaupun di mata lulu gua anaknya culun Tapi selera gua nggak serendah lulu pada ya Anjay, gaya lu tong Dengerin gua nih Gimana kalau kita camping ke gunung Menikmati malam yang berbintang Bawa gitar, nyanyi-nyanyi di tengah api unggun Paginya minum teh sambil lihat awan dari atas Sambil nikmatin embun dan kabut Burung-burung berkicau di pagi hari Ada, Ada beruang, beruang makannya cok -cok. coklat Berangkat ada coklat dimakan tutut, -tut. tapi gua nggak ikut. <tuk> Terus lu ngapain? Kasih ide begitu. antar nggak ada, nggak ada. Pokoknya lu ikut, lu gua lagi mager. Blisiot, di sini nggak ada yang punya bakat ambil kayu selain lu. <tuk> <tuk> Makasih, Nak, gua jadi terharu. Ya udah, gua ikut deh. Nah, gitu dong. Ya udah, berangkat jam berapanya, bawa apa aja. Atur sekarang Ini masalahnya naik apa ke nya? Naik burung gereja hmm? Yang ngeteng lah Naik kereta Angkot Kenapa kagak bawa motor aja sih? Lu mau motor lu tumpuk empat ye yeah, Lu kira motor gua tirek kali hmm? Ya kan ada motor si peot Kagak ada Motor gua digade. Oke okay, fix, Naik kereta aja Abis itu naik angkot Oke okay? Gua punya tenda dua Lu yot, botik Dot, lu ada gitar kan? Wih, ready bosku Oke, okay, lu bawa gitar ya luna lu bawa panci, kekenceng, baskom, gelas, teko, sendok, dan lain-lain ya t Ntar, -ntar, -ntar, -ntar. Tuker ngapa Bi? Jangan gua yang bawa itu ah Ya lu maunya bawa apa anjir? Ya, apa kayak yang keren dikit gitu Apa? Lu mau bawa kipas angin juga ha? Iya, iya, iya, iya deh Buset dah, udah kayak jual lele gue anjir Ya pokoknya urusan perabot di lu semua Iya, iya Oke, buat makanan, minuman, dan lain-lain Itu kita bawa masing-masing ya Nanti kita join di sana, oke? Mantap, tenang Bi Jadi ini ya Nah, jadi kagak lu? Iya, iya jadi Oke, fix ya Besok pagi jam 6 kumpul lagi di sini Telat 5 menit gue tinggal pokoknya Kona, lu kayak kura-kura ninja anjing. Bacok ah. parabot, parabot, parabot. Iya, yeah. iya. Yeah. habis gua dicecaplak sama nyokap bobo ginian. Yeah. Lah anak mau jalan-jalan kau dicecaplak gimana sih nak? Yee yeah, bukan itu. Dia mau masak nggak ada perabot. Gua bawa semua ini. Sampai ganjalan pintu gua bawa. Ye yeah, pantesan. Duh nggak mood jadinya gua. Kamut mulu nih anak heran gua Bahan lu tau nggak? Sini-sini gua bawain kalau lu nggak pede bawa ginian mah Eh dah alay banget lu Alah nggak usah udah Ayo-ayo gas keburu siang nih <tik> Ah Dinda Halo apa anda Ini kok rumah dikunci sih? Dinda abis lari pagi tau-tau rumah kosong Lah iya Abang lupa Mak ke Jogja ya tadi pagi Kirain ke pasar doang Ih terus gimana ini? Masa Dinda sendirian di rumah? udah kamu ikut abang aja lah. Abang mau camping ini, Mau udah hmm, Yaudah, yaudah Guys Maafin gue ya Adek gue harus ikut Gua maafin, Bi <laughs> Bentar ya guys Tunggu adek gue dulu Bang ono oh, dia no Ayo, ayo Oh, rame ternyata Ya kali abang camping sendirian Dicaplok macan ntar Halo, Dinda Iya Ini seriusan Aku ikut camping, Bang Ya terserah kamu Kalau mau pulang ya ini kunci rumahnya Aku sebenernya lagi males sih Ya udah males mah Tapi kamu nggak apa-apa sendirian di rumah Hmm Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya udah di rumah aja bi Kasihan BG, panjat gunung lu kira nggak capek Iya sih Ya udah, aku nggak jadi ikut deh <coughs> Goblok <coughs> Bi, lu yakin bisa ninggalin adek lu sendirian di rumah Ya, ya gimana lagi abisnya Hati-hati bi kemarin gua denger ada gangster Anjir ndak-ndak Sini sini. Kenapa? Udah kamu ikut aja. Ah, no, kata si Kona ada gangster kemarin. Dimana mana nak? Eh, uh, gua lihat di TikTok sih. <tik> Itu video anjir. Ya terus kalau di video ada di tempat kita nggak mungkin ada gitu. Ya iya sih. Ya udah ndak, kamu ikut aja ya. Ya. Ya udah deh. ih <tik> <tik> gigi lo kering. Ya udah ayo guys berangkat. Bang ke stasiun ya. Ya ya. Ayo ayo guys. Lah iya perabot gua. Bang kiri bang, temen saya ketinggalan. Ada yang aneh, si Dinda kelihatan bete, beda kayak biasanya. Apa mungkin dia nggak suka ada gua di sini ya? Gua chat ah. P p p p p p p p p. Ye, kamu kelihatannya bete. Enggak, be aja. Kalau muka aku ngeselin maafin ya. Emang. Dot, si Adinda kelihatannya bete. Kenapa ya? Lagi men. Udah nggak aneh cewek mah? <tik> Duh, pengen kencing lagi. <tik> ayo ke toilet dulu yuk. Sama abang juga kebelet nih. Ayo, ayo, gue ikut. Tunggu bentaran ya. Iya bi. Nah, kebetulan gue mau ngomong, Dot. Jadi gini, Dot, gue masih bertanya-tanya. Sebenarnya si Dinda suka nggak sih sama gua? Ya tanyalah sama orangnya langsung, ngapa nanya ke gua? Iya, yeah, menurut lu aja. Nah, jadi cowok tuh jangan banyak mikir, jangan baper. Sini gua chat orangnya. Kagak ada sinyal, Dot, di sini. Ah. Nih, nih, nih, pakai HP gua. Hihi, sini sini. I love you, Dinda. I love you, tuh. Yeah. Puas puaskan lu, udah nggak usah banyak mikir I, Iya, iya, eh Dot, gimana caranya di dalam kereta, gua bisa duduk deket si Dinda mm, Kan ada si Robi Iya, kasih gua ide, lu kan pinter Gini aja nak, begitu kereta dateng, lu masuk duluan Nah, lu cari bangku kosong, otomatis kita semua ngikutin lu Nanti si Robi gue panggil, pasti si Adinda duduk deket lu Nah, di kiri si Dinda, di kanan lu si peot jadi si Robby duduk sama gua nanti. Masuk gak omongan gua Iya, iya-iya ya, paham gua Udah-udah, orangnya dateng, nak. Sesuai rencana, ya. Good luck, ya. Misi, Pak. Ini kereta ketan abang, kan? Oh, bukan. Satu lagi habis nah. ini. Nah. Lah, si Kona mana, anjir? Dia naik duluan, Bi. Ya. Udah, biarin udah gede Ah, elah. Dia gede doang, Yot Otaknya masih gede kacang hijau hmm. Lah, jahat ya, anjir Terus gimana ini? Aduh, jangan-jangan dia kebawa ke Bali Yeh, mending gua ikut si Kona kalau kebawa ke Bali, mah Duh, gawat ini sih Dot, dot, coba, dot Telepon masinisnya, Dot Iya, yeah, lu kira bapak gua masinisnya Coba, Geh, Bang Tanya Surikiti Kak Kona kebawa kemana? Yaudah, ayo, ayo Apes, apes Gini amat suratan takdir Niatnya pengen deket-deketan sama si Rohim Malah makin jauh Aduh mana pengen beli gantungan kunci di mana deh kamu ini ngada-ngada aja ya itu mama <guluh> ini gantungan kunci berapaan seratus belas ribu rupiah Edah, dikira gua pedagang asongan ya maaf bang kirain jualan lihat dong wajah saya bu emang ada tampang pedagang nggak <guluh> ada sih lebih mirip copet ya udah maaf ya bang misi pak maaf pak Kereta barusan tujuan mana ya? Ade tujuannya mau kemana? Kita mau ke Tanah Abang, Pak Abis itu transit jurusan Bogor Emang mau pada kemana sih? Kita mau mendaki gunung mahaseru, Pak Oh, mau camping ya? <tuh> iya, Pak Bentar lagi jurusan Tanah Abang datang nih keretanya Maaf, Pak Tadi salah satu teman saya salah naik kereta Dia malah naik yang duluan tadi itu loh Kira-kira itu ke bawah kemana ya? Bentar, saya tanya dulu komandan saya ya Komandan, monitor Komandan. Masuk. Kereta yang tadi jurusan mana ya? Yang biru, itu jurusan Gunung Maseru, Bogor, Anjir. Beruntung si Kona. Ya, Tai, tau gitu gua ikut dia tadi. Memang kadang orang bego kayak dia suka beruntung bi. Haha, <laughs> ya udah Bro, keretanya dateng. Yang penting hati gua tenang, si Kona aman di sana. Hihihi. Neng maaf, Neng mau tanya, ini kereta tujuan mana ya? Tujuan stasiun, Bang. Ya gue tahu, ya kali kereta berhenti depan musola, maksudnya tujuan stasiun mana? Oh, ini langsung ke Gunung Maseru Bang. Ah, serius? Oh, ya udah, makasih ya. Iya, takdir gue bagus, guys. Ih, makasih panci keberuntungan. Ih, ganteng-ganteng, percaya sama panci. Nah. I like this is peri-peri very, very, very good <tell> Iya si botak. Halo bi. Halo nak, gimana lu? Lu gak kenapa-napa kan? Ada yang jahatin lu nggak? Ih gak <tell> Gagak, bi, gua nggak kenapa-napa kok. Aduh, syukurlah kalau gitu. Ada lu gimana bi? Dia nggak kenapa-napa kan? Ngapa nanyain adik gua anjir? Si peot maksudnya Bi, kan dia mirip sama lu, Anjir, ngelawak lu ah. Posisi di mana ini, Nak? Gua udah depan gunung, Bi. Oh, bagus nggak gunungnya, Nak? Uh, bagus banget, Bi. Gede lagi. Oh mantap, Nak. Lu di mana, Bi? Gua bentar lagi nyampe kok. Jangan kemana mana ya. Tungguin di situ ya. Oke, siap-siap. Gua tunggu ya. Oke, oke. Nak. Dot. Ya, bajingan lu, Dot. Gua kebok kereta gara-gara lu. <laughs> lagian lu nafsu sih anjir bahagia banget gue lihat lu aman nak ya ampun kakun ada-ada aja pakai salah kereta segala ih nggak apa-apa aku mau udah biasa oh <laughs> tapi nggak kenapa napa kan cila ilah tumpen rada mendingan nimutnya iya nggak kenapa napa kok si peot mana seperti, seperti biasa, biasa. <laughs> Uh, akhirnya kita sampai juga guys. Wuh, gila keren Anjay. Ya, indah banget Anjir. Yot, B sini foto-foto di sini keren ya eh, Nah Nana nah lihat nak, tukang tambal ban kelihatan dari sini. Ah, yang bener lu mana? Itu bego, pakai baju merah. Mana sih ah? Tipu-tipu aja aja di kupu mau gajah? Garing Anjir.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 Lu ngapain? Nih ada yang lu nyusahin. Iya, makan tuh menikmati malam yang berbintang dan embun di pagi hari. Tai. <tik> yuk kita pasang dulu tendanya yuk. Udah sore nih. Yo, lu istirahat aja ya. Oh iya, kita juga butuh kayu nih buat bakar-bakar. Hmm, Kona, lu bantuin gua pasang tenda ya. Biar si Dot sama si Dinda ambil kayu berdua. Bibi, bibi, bi. gua nggak yakin dah kalau si Kona yang bantuin lu pasang tenda, mending gua aja dah. Anjir sebego itu si Kona. Nih lu mah nggak tahu, dulu pernah dia suruh pasang tenda, eh malah pasang tenda hajatan. Buset, kenapa nggak prasmanan sekalian? Makannya kan. Ya udah, ya udah, lu bantuin gua di sini, biar si Kona sama si Adinda ya. I love you, dot. Eh, Kak, tahu nggak? Ini pertama kali aku naik gunung, tahu? Dan ternyata seru banget ya Pemandangannya bagus-bagus Iya begitulah Kalau aku mah udah sering Nggak kehitung deh pokoknya Wah keren dong Berarti kakak udah bersahabat dong Dengan orang hutan Buset Dikira gua tarzan kali Nggak gitu maksudnya Ya pokoknya kakak tuh udah bersahabat dengan alam Kayak contohnya bunga ini Kamu tahu bunga ini bisa dimakan Hah? Serius? Iya Nih kalau nggak percaya oh, Kecut anjir tenggorokan iya diam gua tabok lu aku ngumpulin di sini ya Kak Iya iya hati-hati Ndak Beres cukuplah lah ya segini Ih lebih dari cukup ini mah Ya udah ayo Ayo Dinda kamu jangan pikul pikul itu berat biar aku saja Emang Wow Dinda, boleh pegangin sebentar nggak? Oh iya, sini kak Bentar ya Wahai bunga mawar, maafkan aku ya, aku harus memetikmu Dan aku mohon ketika kau ada di tangannya, beritahu dia bahwa aku mencintainya Wah, so sweet kakona Rohim Dinda aja kak Iya Dinda Maukah kamu terima bunga ini? Terima bunganya aja ya, Kak. Cintanya enggak? Eh, buset. Ya udah. Buruan. Ah, berat ini tahu. Lah iya, aku lupa. <tik> Makasih ya, Kak. Sama-sama. Simpan baik-baik ya, ndak. Beri dia pupuk dan tempat terbaik untuk merawatnya. Iya, Kak. Wanjay, lama banget dapat kali satu kecupan mana? Anak tokek diem anjir, lah dapat power dari mana? Kamu, heeh, uh, aku dapat dari sih. Dia habis live TikTok, bi mandi lumpur. Gimana, Yot? Udah mendingan ya? Gitu lah, bi. Kita mau masak dulu nih, lu mau gabung apa? Tunggu di tenda, gua tunggu di tenda aja, bi. Mau tiduran? Oh ya, udah, ya udah, Yot. Kalau lu butuh apa-apa, panggil kita aja ya, ya. Oh, pada kuatnya nih begadang sampai subuh. Kuat dong, Bang. ya kamu mah jangan PA, aku tanya yang lain. Di, Abang enggak asik nih. Masa anak cewek begadang, ih, nggak baik tahu. Kan aku mau lihat petasan tahun baru, Bang. Iya, nanti jam 12 lihat petasannya, abis itu langsung tidur ya. Iya, janji deh. Mending nyanyi-nyanyi yuk. Iya, ini yang gua tunggu-tunggu dari tadi. Ayo, ayo, ayo nyanyi ah. Ayo, ayo, ayo, Nyanyi apa ini? Request. Hmm, lagu cinta, lagu cinta. Iya apa lagu cinta PA kan banyak. Ih apa ya? Oke okay, oke. Okay. Begitu sulit lupakan Rohim. Iya apalagi Rohim baik. Ganti ganti anjir. Ganti nggak? Ngapa sih ah? Ganti gua lempar panci nih. Coba lu yang request, ed dah. Hmm, lagu apa ya? Oke, okay, gua request lagu yang judulnya uh, OLED Building. Apaan OLED Building? Baru denger gua. Anjir so barat nih anak dot. Gua nggak apa lagi kuncinya, Nak. So elit banget lagian bangke. Lu, Bi kagak apa gue kuncinya. Sini sini gua yang mainin, anjir. Ih, kasih kasih dot. Bentar-bentar, Bi, gua mau cari liriknya dulu. Biar nyanyi bareng-bareng. Nah, iya bener. Apa ini ngetiknya, ya? Lu tulis aja di Google. o l d, -B -U -I -L -D -I -N -G. Oke, oke. Emang apaan sih artinya? Penasaran gua. Ada nggak? Tuh 2, 3. Siapa yang mau... Weh, udah setengah 12 aja nih. Hah? Serius? Anjay, ayo siap-siap. Yeayy. Lu pada bawa petasan kan? Bawa dong, ya Yaudah ayo, ayo Kita nyalain petasan di atas sana, noh ayo, ayo, ayo Eh, bang, kapeat nggak dibangunin? Lah iya Bangunin, bangunin, Dot Udah, gua udah bangun dia ya. keluar, Yot Bawa petasan lu Ayo Oh, nak, lama amat sih Bentar, ah Mana air mancur gua sih? lalu gimana sih, nak? Lupa bawa kali lu Udah gua masukin tas pas berangkat Coba pelan-pelan nyarinya Ah, tadi Yah, gue tinggal nih. Yuk, tinggal aja yuk. Ah, elah. Gak ada, nak. Kagak ada. Jatuh kali di jalan. Yah, terus gimana dong? Udah gak apa-apa dah. Gue liatin aja. Uh, sedih amat liatin doang. tentu lu ah. Udah, gak usah cengeng. Ntar gue pinjemin kembang api. et dah. Yeah. Yeah. Yeah. Gua. perasaan udah gua masukin dah. Apa iya ketinggalan di rumah? Coba gua telepon mama. Halo, Ma. Halo, apa, Nak? Kampret, Pa. Papa, itu air mancur konat, kan?